di sore hari berwarna biru sebiru hatiku mana? mana? gimana? eh? gimana ya, <tuk> <tuk> <amat>, ini? <tuk> <tuk mas? tuk> <tuk> wah, nanti yang lain ramanya. Makan ya ya. lepeni mas iya wah rampung ya, oh, ya tengah tengah masangnya apa ini mas dan banan ya iya. ini ini karena ini sekarang. In